Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama Global Techno di sini ya. Oke, pada teman kali ini kita dapat kasus HP Oppo A12 nih ya guys ya. HP ini adalah HP masih baru ya. Belum lama usianya begitu. Masih sekitar 3 6 bulan gitu katanya. Jadi <coughs> HP ini mati secara tiba-tiba guys. Jadi ketika dicas dia cuman getar aja gitu ya. Dicas getar. Gitu dia. Getar-getar aja. Kedengaran enggak ya? ya dia di disesmen getar dan kemudian <coughs> HP ini saya tanya nggak kena air gitu guys tidak jatuh HP itu masih dipakai gitu ya tiba-tiba redup-redup kemudian mati gitu guys jadi untuk menganalisa kasus seperti ini kita bongkar dulu guys casing belakangnya ya uh, untuk pengalaman yang sudah-sudah HP model seperti ini biasanya kalau di, di Realme ya di Realme itu biasanya ngepres guys jadi cukup kita lepaskan baterainya kemudian dipasang lagi itu bisa juga terjadi pada HP Vivo gitu dan untuk OPPO A12 ini HP baru ya. Baru beberapa hari HPnya. Baru beberapa bulan. Ini saya baru ngalamin kasus seperti ini. Kita coba dulu guys. Kita bongkar casing belakangnya ya. Apakah nanti akan sama kasusnya gitu. Bisa juga kasus seperti ini adalah LCD ya guys ya. Dia mungkin sudah lama kena air. Kemudian baru efeknya baru terasa gitu. Bisa juga jatuh. Oke ini masih segel ya. Masih segel dan berhubung ini dia belinya dari luar kota katanya guys jauh gitu ya jadi saya serangan untuk klaim garansi ini dia katanya bongkar aja mas gitu nggak mau ribet prosesnya dia pengen yang cepet gitu ya karena kalau garansi itu emang prosesnya agak lama guys oke okay, sekarang kita bongkar aja dulu ya untuk belakangnya ini mari obeng dulu guys oke okay, udah ketemu obengnya nih oke okay, jadi kita bongkar dulu aja untuk baut belakang ini ya guys ya Buatnya ini ini perawan guys Kita bongkar ya Segelnya Jadi untuk baut ini biasa ya Seperti biasa guys ya kita abaikan aja Baut kita stok banyak banget Nanti kalau misalkan apa kita ganti baru aja Baut kita abaikan aja <tuh> Apakah HP ini ngepris atau LCD-nya ya guys ya? Jadi kalau kita cas HP ini cuma getar aja dia, dia nggak hidup, nggak ada pergerakan sama sekali di layarnya, cuman dia getar guys. Kalau HP ngepris itu biasanya dicas itu nggak ada tanda-tanda apa apa ya, nggak getar nggak apa-apa. Kalau HP ini beda, ini ada tanda-tanda getar gitu ya ketika kita colokkan cas. Oke, untuk dari bagian mesin kita lihat ini memang sepertinya tidak pernah terkena air ya, tidak ada tanda-tanda korosi di sini dan ini fleksibel baterai kita lepas aja dulu seperti ini coba kita lepas kita biarkan beberapa detik ya guys kasus seperti ini bisa aja bisa saja terjadi karena hp ini ngedrop terlalu lama jadi untuk baterai tanam ini memang kalau ngedrop prosesnya seperti ini agak susah ya beda sama hp hp jadul yang kita lepas baterai kita pasang kembali kemudian normal karena baterainya ini besar ukurannya jadi dicas itu lama juga gitu coba kita lepas seperti ini kita biarkan beberapa detik Oke sekarang terpasang lagi ya ini solusi HP yang mati secara tiba-tiba ya solusi paling sederhana ya guys ya kita colokan casnya ya getar ya oke guys mantap jiwa mempesona ya ini sangat mempesona ya. Ya benar sekali HP-nya ini masih 43% ya guys ya. Jadi memang HP ini memang nge guys. Ini penyebabnya bisa saja terjadi karena HP ini kelelahan ini guys. Ini HP Oppo A12 ya. Kasus pertama kali kasus baru yang saya alami. Untuk di Realme, Xiaomi dan juga di Vivo ini sudah saya sering sekali yang ngalamin seperti ini dan juga video sudah kita upload ya guys ya. Kalian bisa lihat di video-video kita yang lain. Dan ternyata untuk OPPO sama guys. Kasus HP yang mati secara tiba-tiba. Ini nge namanya ya. Cukup kita lepaskan saja baterainya. Kemudian kita pasang lagi. Dan kita cas sudah treat ya. Seperti ini ya. udah done ya. Oke sekarang kita coba kita nyalakan guys. Ini HPnya cewek nih guys. Oke. Ketar ya oke. Nyala ya. Mantap jiwa menpesona nih guys ya. Hanya semudah itu. Sekarang kita coba kita nyalakan dulu. Kita tes apakah benar-benar nyala ya Setelah kita lepaskan casnya ini Maksud saya kita ingin tahu daripada baterai ini apakah <tuh> Baterainya rusak apa enggak Jadi kalau kita lihat dari fisiknya ini masih bagus ya Belum kembung Dan usia HP ini juga belum lama gitu guys Oke kita tunggu saja ya minta sandi dia guys Oke okay. ya normal ya guys ya untuk HP nya ya ini sudah normal kembali ya untuk HP nya baterainya masih posisi masih 44% Kita coba cek dulu untuk spesifikasinya Apakah benar ini HP Oppo A12 Untuk informasi yang punya sih Katanya Oppo A12 ya guys ya Ya benar sekali ya ini adalah Oppo A12 ya HP model baru ya Oppo A12 2020 RAM nya 3GB internal 32GB Oke guys <tuh> Ini kalau kita lihat di sini memang Memori perangkatnya ini tersedia Cuma 4,72 ya Artinya memang HP ini mungkin bisa jadi kelelahan ya terlalu banyak isinya bisa jadi karena ini storage nya kan besar nih 32 sementara ter terpakai banyak dan sisanya hanya 4,72 guys jadi memang HP ini mungkin kelelahan ya dan banyak penggunaan begitu ya coba kita lepaskan ya casnya guys Apakah dia tetap hidup karena untuk kasus-kasus baterai yang <coughs> baterai yang lemah itu kadang-kadang ketika kita lepas casnya dia akan mati begitu benar ya ini masih 44 untuk baterainya seperti yang kalian lihat ya kita coba dulu Oke okay guys ini mantap juga mempesona ya ini sudah kembali normal kembali Oke okay, jadi jika seperti ini sekarang kita coba kita pasang kembali aja ya untuk tutup belakangnya nih kita pasang aja lagi jadi hanya semudah itu ya guys ya mengatasi HP yang tiba-tiba mati ya akhirnya tiba-tiba mati tanpa disebabkan adanya terkena air dan jatuh di gitu. ini bahasanya ini ngepress ya guys ya Oop. ini bahasanya adalah ngepress jadi HP ini adalah HP yang kelelahan begitu kita pasang aja dulu gitu. sinyal belakangnya ya tutupnya ya kita kembali kita pasang lagi. Oke okay guys jadi demikianlah tutorial mengatasi HP Oppo A12 ya Oppo A12 uh, ini khususnya ya dan umumnya ini sering terjadi pada HP HP yang lain bisa saja terjadi pada Vivo, Xiaomi dan lain-lain ini khususnya baterai tanam guys cara mengatasi api baterai tanam yang tiba-tiba mati layarnya gitu guys ya jadi kita cukup bongkar seperti yang kalian tadi ya pada video kita tadi dan hasilnya Alhamdulillah kembali normal HP oke okay guys jangan lupa subscribe channel kita ya semoga channel ini terus bisa berbagi video-video bermanfaat kedepannya oke okay, mantap jompsona